Awal-awal turun perintah puasa, sebagian sahabat itu menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Mau bertanya mereka malu, akhirnya ada juga yang nyerempet-nyerempet. Nah, satu hari selesai sholat zuhur, antara mereka kumpul, saling bertukar pengalaman, yang satu bilang semalam saya nggak tahan loh. terus, ya saya nyelonong sama istri saya yang disuruh satu bilang saya juga loh ternyata banyak terhadap ini kemudian terulah penegasan Al-Quran dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bergaul dengan istrimu kenapa? ini fitrah ini manusiawi kalau siang tidak boleh malam pun tidak boleh sebulan penuh apa tidak pingsan manusia itu?